Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif selalu. Saya Muhammad Hafiz dari tim Geyser TV yang berperan sebagai Kang Paidi. Selamat malam seluruh semua. Kreator Kabupaten Demak, semangat sukses selalu. Kami dari tim Kansar TV menyapa. Halo, Dik Seri. Halo. Saya nah, ini Seri. Saya Rani. Dik Seri. Sing seru sitik. Halo Mas Halo, Putra. Saya dari Kansar TV sebagai Kang Parjo. Semangat Mas untuk para kreator-kreator Kabupaten Demak ya. Untuk kreator Buntur, kecamatan Buntur ya, semangat untuk masfa isputra Buntur, untuk sentat ofisial, untuk CCTV, bomati oi, semangat pikiran channel RS 93 channel, David Maulana, Werok Panjawa, Fikri Media, sepul mujib channel, Raymuria, udah Virgo 79 maaf Abdul 78 dengan Kalem Fast Official Putra Effendi Kaiser TV Latifatur Maharani Dan untuk kreator-kreator yang belum saya sebutkan guntur ya Tetap semangat Jaga solidaritas Jaga totalitas Tetap jadi kreator yang sangat Kreatif inovatif. Untuk kreator bonan ya Latif Demak Bintang Demak Rofi Irizal. Profi Rizal Channel Story of Sudron Untuk kreator terangnya ya. Semangat untuk Ngeklek Official. Tetap semangat jaga kesehatan selalu biar tetap ngeklek ya. Arena TV, Mas Oi. Dan yang belum saya sebutkan ya juga ya. Tetap semangat. Untuk Kecamatan Karangawen, kreator Kecamatan Karangawen, Koplak Kreatif, muslim Putra TV, Reborn Ambiar, G Ceramik, tetap semangat dalam berkreasi dan berinovasi, berinovatif untuk Demak Kota ya. L Tukah, Kru, tetap semangat, tetap bawa bakul dan kacamata, tetap gokil. Anam Oke. Okay. Dan semua untuk kreator Demak Kota, daerah sayung ya, untuk Kecamatan Sayung, Angler, Kota Wali, sama Yusril, RM Semangat Mas, selalu semangat jangan kasih kendor. Untuk Karang Tengah ya, Cestus, Restu Iksan, MA2 Sukses Media official channel, asik channel, untuk daerah bedung, ya, untuk karang tengah semangat, untuk Betung ya, mas supray channel ya, supray channel, untuk gajah, dolan yuk guys, semangat, untuk dempet ktbat, tetap semangat, selalu semangat, untuk meranggen januar animat, animin. Januar Amin Joyo, semangat. Pokoknya untuk kreator-kreator Demak semoga sukses semua. Kami dari tim Kaiser TV mengucapkan selamat dan sukses untuk kalian semua. semua Oke. Terima kasih, semua. Okay. Okay. Terima kasih okay. untuk semua kreator ya. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.